Kita akan beritahukan aplikasi pinjol apa saja yang hari ini masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Itu artinya apa Bang? Nama-nama aplikasi pinjol yang akan kita sebutkan pada video kali ini adalah nama-nama aplikasi pinjol yang legal OJK. Sudah resmi, sudah memiliki status terdaftar dan berizin di OJK loh bang, jadi kalau seandainya dari nama-nama yang tadi abang sebutkan nama aplikasi yang kami gunakan hari ini tidak ada apakah itu juga legal OJK jawabannya tidak apabila aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini tidak masuk, dirilis update terbaru dari OJK tentang nama-nama aplikasi pinjol legal OJK maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal Ya, karena hari ini masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apakah aplikasi yang mereka gunakan hari ini sudah legal OJK atau tidak. Dan masyarakat hari ini masih banyak yang menjadi budak dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang per 7 hari harus dibayar biaya perpanjangannya dengan bunga yang tinggi dengan konsekuensi akan melakukan penyebaran data. Nah, hari ini kalian harus tahu aplikasi pinjol yang kalian gunakan sudah legal OJK atau tidak. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke guys, kalian bisa melihat nomor dan nama sistem elektroniknya juga ada websitenya situ. nanti kalian bisa langsung saja kunjungi ya aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini apabila kalian mungkin mendapatkan beberapa tindakan atau mungkin pengancaman serta intimidasi segera laporkan saja kepada website yang akan kita kasih tahu sama kalian hari ini Oke okay.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 lanjut untuk di urutan yang keenam adalah aplikasi toko modal dan di urutan yang ketujuh adalah aplikasi modalku di urutan yang kedelapan ini adalah aplikasi kta kilat dan di urutan yang kesembilan adalah aplikasi kredit pintar di urutan yang ke 10 adalah aplikasi mau nah di antara sepuluh aplikasi pinjol yang tadi kita sebutkan siapa hari ini yang mungkin salah satunya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 Dan di urutan yang ke-20 adalah aplikasi ESTA Capital Fintech. Di urutan ke-21 adalah aplikasi Kredit Pro. Dan di urutan yang ke-22 adalah aplikasi Fintech. Di urutan ke-23 adalah aplikasi Rupiah Cepat. Dan di urutan yang ke-24 adalah aplikasi Crowdo. Di urutan ke-25 adalah aplikasi Indodana Lanjut untuk di urutan yang ke-26 adalah aplikasi Julo Dan di urutan yang ke-27 adalah aplikasi Pinjam Win-Win Di urutan yang ke-28 adalah aplikasi Dana Rupiah Di urutan yang ke-29 adalah aplikasi Paralight Dan di urutan yang ke-30 adalah aplikasi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 Dan di urutan ke 32 adalah aplikasi awan tunai. Di urutan ke 33 adalah aplikasi dana kini. Di urutan ke 34 adalah aplikasi swing. Dan di urutan ke 35 adalah aplikasi dana merdeka. Lanjut untuk di urutan ke 36 adalah aplikasi easy cash. Dan di urutan ke 37 adalah aplikasi pinjam. yuk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 48 adalah aplikasi 360 puluh kredit, dan di urutan ke puluh adalah aplikasi dana pala. Di urutan ke 50 adalah aplikasi kredit Nesia dan di urutan ke 51 adalah aplikasi Pintek.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 di urutan ke 98 adalah aplikasi etis. Dan di urutan ke 99 adalah aplikasi Samir. Di urutan yang ke 100 adalah aplikasi Uatas Dan di urutan ke 101 adalah aplikasi Asetku. Dan di urutan ke 102 sekaligus aplikasi pinjol legal OJK yang terakhir adalah aplikasi Findaya. Oke baik ya jadi itulah tadi 102 nama-nama aplikasi pinjol legal OJK yang masih memiliki status terdaftar dan berizin di OJK selain dari 102 nama aplikasi pinjol yang sudah dirilis oleh pihak OJK maka fix itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak usah dibayar lagi apabila memang mereka tidak mau bernegosiasi, Mereka masih tetap memaksakan kalian untuk membayar sejumlah tagihan yang tertera di aplikasi mereka Oke baik ya Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua Dan mudah-mudahan kalian jadi tahu Apakah aplikasi pinjol yang kalian gunakan hari ini sudah legal OJK Oke baik jadi mungkin itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh